Oh, guys, ini adalah hari ini. Voice reveal sudah, so, voice reveal ini kalian sudah sanksi sama voice reveal saya. Sudah videonya sampai segitu aja, Boboiboy.